Cek, cek Oke kawan-kawan di sini saya ingin membuat tutorial yaitu cara mengkloning Chrome banyak banyak di Android. Langsung saja kita ke Play Store. Hmm. Proses yang sangat sederhana. Ya. Nah di sini nama aplikasinya adalah Super Clone. Aplikasi clone nya untuk banyak akun. Dan sudah jelas ya. Nah, saya bikin tutorial bagaimana cara mengkloning Chrome sebanyak mungkin di Android bukan di PC ya. Kawan-kawan ke di laptop ini di Android nah, oke teman-teman dan disini sudah install langsung saja kita coba buka mari kita mulai dengan cloning aplikasi pertama anda sini. oke sebelumnya teman-teman bagi kamu yang belum paham dan bagi kamu yang baru bergabung di channel saya tolong ini ya kawan-kawan semoga channel saya kedepannya lebih maju dan lebih berkualitas dan bisa untuk menghibur teman-teman sekalian semoga apa yang saya ucapkan dan apa yang saya sampaikan ini semoga bermanfaat bagi teman-teman <tuh> ayo kita mulai ini apa sih lihat pengaturannya siap langsung saja kita coba ya kawan-kawan. <coughs> Mana nih Chrome, Chrome, Google Chrome. Oh ini. Siap, izin, izin, izin. Buat pintasan ya kawan-kawan. Ini udah selesai nih, done. Satu kali. Siap, lanjut. Dua. Ini Ini iklan nih, ganggu sekali sih. Siap, buat pintasan. Don dua. Dulu. Ya, eh, Lanjut, kawan-kawan. Ya, <coughs> Kita mengkloning Chrome sebanyak mungkin. Lanjut, kawan-kawan. Tiga empat sudah empat ya. 5. 6 kita membuat 10 chrome mengkloning 10 ya kawan-kawan nah disini kawan saya sudah mengkloning google chrome sebanyak 10 Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Dan bagi teman-teman yang ingin mengkloning Sebanyak mungkin pun bisa Tapi tergantung device dan tergantung kuat handphonenya Dan tergantung kuat RAM-nya <tuh> Begitu Nah di disini saya tes 10 doang dulu ya kawan-kawan Ayo langsung saja kita coba di mana sih aplikasinya tadi tuh Oh sini kawan-kawan ya Nih, saya bikin pintasan lah <coughs> satu, dua, tiga. satu 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 betul ya kan kawan di sini sudah berhasil 10 google chrome di cloning nah dulu kita lihat chrome versi aslinya nah ini yang versi asli kita pindahin dulu hmm. ini versi asli ini versi cloning oke okay. sekian dari saya Tutorial ini bermanfaat bagi kawan-kawan semuanya Sampai jumpa